Assalamualaikum teman teman Kembali lagi di dapurnya emmet Kali ini aku mau bikin minuman Segar dari Buah kelapa Ini satu buah Kelapa muda ya Bahannya Ini nanti ditambah dengan Alpukat ini ada es batu, susu, dan e, bubuk gula, are, e, gula aren. Bubuk oke, kita mulai ya. Minuman ini segar banget Terutama untuk buka puasa Menemani kita buka puasa Selain menyegarkan juga sehat Dapat alpukatnya juga Meskipun kecil-kecil mm -hmm. Tapi bagus Kita Tambahkan Susu kental manis sekitar 3 sendok makan. Dan ini gula aren 3 sendok makan juga. Terus kita tambahkan es. Sudah deh jadi minumannya Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng Nyonya Emer punya bawang goreng yang sudah dikemas Penampilannya seperti ini